Badannya bagus Halo susu. Jadi kita minum aja yuk. lah Selamat aktivitas aku ini yuk. Lupa pakai masker. Jangan like, comment, dan subscribe. Itu dan bawa apa itu jajanan jajanan dapat konsumsi ya, ya. it's it, dong it's ini it. ya, di bumi udah bisa apa aja udah bisa baca ya. bisa. bisa baca bisa apa aja nulis, nulis sama berhitung. Sama. berhitung berhitung, berhitung. Jajanannya ada apa aja? Tidak tahu saya Nanti kita lihat di rumah ya. Ya. Aku udah selesai foto itu dan nyara. aku dapat jajanan banyak banget isinya apa aja ya yuk kita buka ini karena ada pilau ini ada susu jadi kita minum aja yuk ini magis roma ini wether ini ada ups ada pilus, ini kremes. taro ada susu coklat jadi kita minum yang ini dulu guys namanya ini susu duduk tadi aku bersihin guys aku mau sharing ke kakak aku kak mau jajanan air gak? Kodong deh boleh minta Yang mana? Mau nah, taro boleh Entah Jangan Bolehnya ya Berdua Dua ya guys Berdua ini. Guys. Ngapa dong? Enak. Enak, guys. Jadi habisin. Saya mau habis lagi. <laughs> Oke, okay guys. Susu yang minum diminum aku ini adalah Mister Juice. rasa coklat guys itu fresh champagne like, rasa coklat Dan kita minum guys nah sekarang kita mau makan coba ini ini tuh di situ, loh ini rasa ubi ungu mari kita coba, coba. oke okay. okay. aku udah ambil guntingnya tuh ini guntingnya Aku mau buka ini, ini guys, isi pillow. Nanti guys, yang ini guys, namanya apa ini ya? Eh nanti itu kita lihat. O, o, o P ini, enak enak enak baik. Ya. Aku udah suka coklat. Ini tuh ubi-nya kayak di ubi dicampur coklat gitu atau gimana? Tapi enak. Nih, tegal lagi. Dua. Ada ada satu. Terakhir, main kecil dan, dan isinya cuman dikit, dan isinya cuman dikit, guys. Lanjut makan, oke. Lanjut di sini kita punya mie kremes, gemes namanya, gemes enak, snack mie. Ini tahu ya. Ewe de udah. Langsung aja kita buka. Pertama, kita becak bedukin dulu di sini. Sini gue, Dek. Sini guys, ku aku. gue, Dek. sudah dikasihkan kak mari kita coba mari ko mari kita coba enak enak guys enak guys amet deh amet amet tutup mata Dari bumbunya itu kayak enggak enggak baunya itu kayak gak kayak bau gitu. Lah. Iya. Gak wangi, yes. gak wangi wangi. wangi, tapi... tapi rasanya tetap endus. <laughs> endus, rendus, Endus skendus, okay. Tinggal 5 lagi. Kita ada. Malis nama malkis kejunanya seharga ini nama malkis rasa abon nih, gurih walaupun aku tidak tahu apa pun. buka bukain yang ini dulu. hentar. enggak. ini nah, tadi aku gunting. orot orot taro. orot orot taro. ini dia guntingnya, mari malkis. taro. mariko mari kita coba. gigit yang ini dulu guys. kita lanjut kita makan. kita cobain bubuk. pangkal bubuk. bubuk atau uksi Up, up tadi. Up karakter. Apa? up. up. Ya. Nah. Karena kita, kita Ini tahu makanya. apa tahu up, penasaran untuk Apa? Tapi setelah dipikir-pikir, itu di mini beach, deh sampai yang Oh benar guys, ini tuh bentuknya kayak di mini beach itu, tapi bentuknya kayak gini kayak ada rumput lautnya gitu. Aku dapet fish. Ini itu orang kak. Di mini beach itu orang kak. Ini baru fish. Nah guys. kayak like Kak hmm? nah. like. nah, nah, nah, nah, nah. Lanjut kita pilih Better, Better. kok oh, kakak enggak bilang yang mau kok mau kok mau kita kecil Paling ini kalau untuk buat mau mau mau kita coba dulu aku aku coba dulu ini ya sebentar Hurry. aku girilan <pride> ya. <tapi> guys. ini next. ya. terus garuda. kecil ya. nama kayak ini. tirau. kecil. Guys, aku suka pilus. Guys, enak, enak. Saya suka mau kali, yaitu udah pernah nyoba. Pasti kalian udah nyoba pilus, yang enak kali. Lagi terakhir, adalah ada lah, taruh Kita coba. Mari, kok? Mari kita coba. Mari coba, mari kita coba. Okay. mari kita coba. Mari, ayo kita coba. Kita coba, kita coba injak, injak, Satu, dua, tiga. dan gini guys. Tapi guys. Guys jangan lupa like comment